Ibu dan abah excited sangat So ini budak-budak ya guys yang ada di Malaysia Jadi biasanya kalau di Indonesia Itu banyak sekali lomba-lomba ketika di bulan Agustus Hampir dari awal Agustus sampai akhir Agustus Itu melakukan lomba-lomba guys Dan setiap desa, setiap perkampungan itu beda-beda Punya ciri khas sendiri dalam perlombaannya Tapi biasanya yang marah adalah lomba panjat pinang Dan juga lomba balap karung So di sini guys ya ada budak-budak di sini, budak-budak sekolah macam tuh mungkin SD lah kalau di Indonesia macam tuh. Dan ini Kak Putri Intan ya, teman-teman udah tahu semua ya kan Kak Putri Intan. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya untuk beliau. Nah, di sini nge-share kepada kita ya. Keseharian ataupun bisa dikatakan lomba anak-anak yang ada di Malaysia Saya penasaran sekali guys karena di Malaysia 31 Agustus itu adalah hari kemerdekaannya Jadi langsung saja kita play videonya let's go Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh cekgu cekgu tuh Malaysia tepatnya 31 Masya Allah August cantik 2022. Hmm. Jadi di sekolah Iki nih Akan mengadakan acara guys Alhamdulillah cuacanya tengah Cuacanya tengah bagus guys bagus, ya. Nah para parent pun dah berkumpul Semua dekat sini wow. Gitu guys pokoknya kita lihat Apa saja Pertandingannya jauh, oke, okay. alright, Vivian dan Yusuf, oke, okay. Putri Eri Family, keren openingnya sekarang. Jangan lupa, guys, subscribe ya, subscribe, oke. Okay. Ya Allah suasananya ternyata seperti ini ya Ketika di Malaysia Lomba-lombanya Budak-budak Budak-budak Masya-Allah suasananya. Oke. Okay. Oke. Okay. Alhamdulillah itulah dia barisan anak-anak Tahfiz Islam Buluh Albak pada pagi ini. Oh ini tadika ya guys. Oke, berarti anak yang kecil ini ya. Oke. Okay. Saya penasaran lombanya nanti apa aja ya. Oh, seronok guys hmm. Seronok asli seronok Ya Allah Sama disini macam uh, Sekolah agama ya maksudnya dalam uh, di sore hari biasanya macam ini juga dan TK TK ataupun tadika kalau di sana ya TK TK Islami juga seperti ini TK TK negeri pasti ada juga seperti ini guys jadi semua hampir sama ya untuk kegiatan kegiatannya bermain dan belajar ya masya allah Suasana uh, tadika, suasana budak-budak macam ni memang serono lah guys. Allah. Masya Allah. Ini tepat di hari 31 Agustusnya ya teman-teman Acara yang dilakukan oleh budak-budak tadika di Malaysia Untuk memperingati hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan Allah Sangat susah apabila kita mengatur daripada budak-budak Sebab saya dulu pernah juga mengajar Ya di uh, dekat mushol ataupun surau tu Budak-budak mengaji lah Budak-budak uh, madrasa macam tu Dan memang so ya yeah, macam tu lah guys Ada yang uh, serono, Ada yang tak serono bila dah bosan mereka tu Pasti melakukan sebuah hal yang macam uh, Bermain sesuka hati lah Oh seru lah ni Wow. oke, okay. ah jatuh, iya, oke, aduh, pasti ibu ibunya ini guys, benar orang tuanya ini ya Allah. Ya Allah. Waduh <laughs> budak-budak. Ah gitu. Ah cita nombor 1. Mestilah gerah macam tulah guys. Oh ya. Boz susah tu. Oh ini air-air. Oh my god. seru juga sih. Oh diikat <mukti> toh. Ya Allah. Peluk <mukti> peluk Ya Allah dadah jatuh. Cumel sangat lagi budak budak nih. Ternyata seru banget ya Ya Allah Wah oh, balap karung ada juga Oke uh, uh, Oke okay. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> uh, <terus>, ya, <laughs> Aduh balap karung guys terus ah eh budak-budak kecil, kan? eh, kecil sangat tu terus, uh. terus, terus, terus. Okay apa lagi ni guys selain oh bapak-bapaknya juga oh my god eh buka apa tu Oh obang putih uh, uh, okay. apa, putu, oh my god ini yang, yang biasa bantu istrinya, yang biasa tolong istrinya akan cepat dia kupas guys. Oke. Okay. Kau so, betul. Nih yang, yang pakai jubah ni dah pengalaman nih. Memang ada tubruk macam tuh kalau bawang putih, ah, sehingga dia untuk mengelupas macam tuh Oh mana siapa yang menang nih? Okey 6 saat 5 saat 4 saat 3 saat 2 saat Oh selesai Oke, okay. serodok loh, betul ada aja ya. Oh my god! Aduh ada ada aja ya eh baru lihat loh guys lomba kupas bawang nih oh, lomba mengupas oke okay. Coba Nggak, lagi coba, coba. oke okay. oh ini ini butuh ketelatenan guys ya kita butuh ketelatenan untuk uh, mengupas tanpa harus uh, putus oke okay. dan tak putus. Ada yang tak putus. orang. Oh dua orang dah Ini perlu kesabaran yang sangat tinggi guys, betul. Oh yang ungu tu, yang ungu tu cepat dia. Kita ah. Okay, makcik yang ungu tu. Makcik yang ungu tu. Dah selesai dah, dah, dah. Ah! Eh. Oh, putus. Yo. Terlalu cepat. Terlalu apa, buru-buru lah dia. Memang kena pelan-pelan macam ni. Tenang, tenang. Oh dia yang menang guys sobek oh, Terbaik Oh apalagi nih Gua ini mungkin istirahat Untuk budak-budak ya kan Masya Allah guys dan ini suasana sekolahnya enak banget ya kayak lapang gitu kanan kirinya belum ada uh, depannya itu nggak ada bangunan gitu loh guys Wow Masya Allah Oke okay, ini yang tadi lagi guys ya Coba kita oke okay. Ini masih yang tadi, kayaknya coba kita percepat ya. Oke, okay. oh ini udah selesai. Oke, okay. oh ada-ada yang uh, pemenang lomba macam tuh ya, guys. Ya, ah. ada oke-oke. Okay, okay. Oh tak, oh yang ini Ustaz guys guys Ustaz kan macam, eh tak faham Oh eh dapat tu hmm. hmm. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, ketiga keempat dapat hadiah macam tu lah Ok Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi ya, kemeriahan budak-budak ataupun di sekolah dan juga orang tuanya juga eh kan dalam menyambut hari raya kemerdekaan di Malaysia ke-65 guys. So sangat seru sekali dan ibu bapaknya juga excited banget ya ketika ikut lomba seperti itu. Lomba mengupas bawang putih dan juga mengupas apel. Jangan sampai putus ya eh, kan? guys. So itu sebuah hal yang mengajarkan kepada kita kalau budak-budak ini -budak agar kompak, agar senantiasa setia kawan. Macam tu. Dan kalau bapa bapa tadi, uh, apa tu? <laughs> Agar supaya senada senang sana, membantu isteri juga lah macam tu kan. Isteri memasak kena bantu macam tu. Kalau tak ada anak, kalau ada anak uh, bantu uruskan anak macam tu. Dan kalau untuk ibu-ibu tadi, melatih kesabaran. Apa-apa pun kita harus bersabar ya kan. Jangan istilahnya kita terburu-buru dalam membuat sebuah hal. Ya. Kena bersabar sebab apa? buru-buru itu adalah sebagian daripada perbuatan daripada setan. jadi kalau kita buru-buru berarti kita berkawan dengan syaitan nah, <laughs> jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai, terima kasih Mbak Putri Intan yang sudah nge-share kepada kita semua ya, terima kasih buat semuanya yang sudah tengok video ini sampai selesai, apabila ada salah kata saya mohon dimaafkan ya teman-teman dan buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram saya di mujib ataupun di kolom komentar. Seperti itu. Terima kasih, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.